Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada selama siang Kembali lagi di Fatih V hadir untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky billar.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 para persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada informasi yang sangat amat penting banget nih untuk warga Konoha langsung dari Lesnar Entertainment satu jam yang lalu menginformasikan persahabat ya bila teman-teman semuanya siapa tahu tentunya teman-teman punya potensi dalam tiga kriteria yang tentunya diinformasikan langsung oleh admin Lasal Entertainment, karena Lasal Entertainment ini lagi membutuhkan persahabat yang pertama di bidang kamera version yang tentunya kedua di bidang kreatif, dan untuk selanjutnya yang ketiga itu di bidang editor, tuh bila teman-teman punya potensi dalam tiga kriteria di atas boleh dikirim ke email yang sudah tertera diunggah oleh Lesnar Entertainment, semangat untuk warga Konoha yang tentunya bisa menjadi editor, bisa menjadi kreatif, langsung saja tentunya bergabung dengan Lesnar Entertainment. Kita simak juga prosesnya. Badiyah di sini ada kalimat caption info yang ditulis langsung oleh akun admin LA. Bismillahirrohmanirrohim, teman-teman, siapa tahu kita berjodoh untuk kerjasama. Kalau teman-teman punya potensi dalam tiga kriteria di atas, boleh dikirim ya ke email yang tertera. Atau kalian punya teman-teman yang kalian rasa ahli di ketiga bidang di atas, share info ini. Semoga bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kalian, jadi pahala jariah. Insya Allah, doakan ya agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Allah berkahi kita semua. Amin. Bismillah ya untuk melihat entertainment, mudah-mudahan bangkit dan sukses kembali ke depannya Semangat untuk selalu memberikan kejutan bahagia buat warga Konoha Semangat Kemudian tersebar simak juga informasi dari Ami Awards Ami Awards satu jam yang lalu juga memposting Tentunya postingan informasi juga penerima Ami Awards Karya produksi lagu berlirik spiritual islami di tahun 2016-2022 sampai 2022. Ini diantaranya, persahabat, ya, ada idola kesayangan kita, persahabat, yang tentunya masuk dengan judul lagu Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti. Ini diantaranya, persahabat, ya. Masya Allah, kita simak juga nih kalimat caption yang ditulis langsung oleh Ami Awards. Sejak 2016, lagu religi sudah punya kategori sendiri di Ami Awards. Masuk ke dalam kategori karya produksi lagu berlirik spiritual islami terbaik. Tahun 2016 hingga 2022 tahun lalu Yang pernah menerima penghargaan tersebut adalah Haddad Alwi dan Rara Tarmizi, Fatin, Sabian, Ungu, Lesti, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah Kira-kira siapa nih yang bakal menerima piala AMI di kategori karya produksi lagu berlirik spiritual islami terbaik tahun ini? Wow! Yuk, sama-sama kita ramaikan nama Ungu Lesti Bismillah Cinta di kolimat komentar persahabat diunggahan Ami Uwat, semangat pokoknya untuk mendukung karya-karya idola kita begitu banyak persahabat dukungan untuk Bunda Lesti Di antaranya dari akun Lesti Al-Fatih, situ mengatakan Ungu Lesti Bismillah Cinta Masya Allah sekarang lagu ini naik chart lagi di Malaysia ada di posisi 71 di Indonesia masuk top chart musik populer nomor 91 keren luar biasa mudah-mudahan Bunda Lesti tahun ini bisa membawa pulang piala penghargaan di ajang anugerah Music Indonesia Award 2023 amin selanjutnya kita simak juga di story-nya radio Kali ini persahabat ya kembali kita dibuat bangga dengan lagu instan biasa yang masuk tentunya persahabat ya di antara tentunya lagu pilihan saatnya kamu yang menentukan tuh persahabat ya nomor satu adalah lagu Lesti Instan Biasa buat kamu yang mau lagu-lagu ini ada di chart kita jangan lupa voting lagunya di Instagram kita dan request terus lagunya sebanyak-banyaknya. Dari ketiga lagu ini, mana lagu yang harus masuk chart kita? Semangat, persahabat, ya. Yuk, voting juga. Kalian langsung masuk ke akun Instagram Millenius Radio. Pilih lagu lesti Insan Biasa. Mudah-mudahan, persahabat, ya. Lagu Insan Biasa tentunya masuk lagu-lagu yang ada di chart Millenius Radio. Dan tentunya, apa alasan kalian pilih lagu itu? Semangat pokoknya untuk keluarga Konoha. Mendukung yang terbaik buat karya-karya Leslie. Selanjutnya, para sahabat, ada kabar yang tentunya membuat kita bangga juga. Alhamdulillah, lagu insan biasa. Masuk Ramadan Chart Treble untuk minggu pertama, Ramadan di posisi kedua. Wow, ini keren, para sahabat, ya. Lagi dan lagi, selalu dibikin kagum dan bangga. Apalagi lagu insan biasa, tentunya hari ini meluncur ke... 12 juta viewers sebentar lagi persahabat ya itu tembus 12 juta semangat streaming untuk lagu-lagu Lesti Kejora mudah-mudahan persahabat kita mendapatkan kabar baik cidukan vitamin bahagia dari Lesler family tetap semangat tetap tentunya selalu mensupport yang terbaik Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan palsi yang kabar spesial dari Lesti dan Rizky Wilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.